Kita cerita, ceritanya ceritanya Setiap nabi di kemampuan fasal al-fitab Fasal al-fitab itu Nabi yang mendidikan orang-orang yang dibangkan Ya di kemampuan mendidikan sing fasal al-fitab Misalnya ini contoh paling gampang Itu untuk paling gampang Pula sering ceritanya Zaman kalau ngalas pengisaran ini Saya ulang-ulang Ini percaya lah Tapi kita ini punya logika Lalu kalau ngadang rahmatin itu kamu raduhong berarti senang, senang berduhong tuh hmm. gaulologi katau setinggius yang bener itu uang merdek beruang merdek itu dianggap asli matai manusia disebut wahuh diroti lakan busuk orang itu didesain merdek dari penting, merdek itu penting orang penting dalam konteks perilaku tapi dalam konteks kok tidak tahu tak kejut tuh ini dan ketoranak kitab misalnya itu by deinova kamu punya beli Innova itu, beli buah-buah Tegal atau sawah merantau di Malaysia, guru, maklaran tanah, semua itu Kadang maklaran kaji, kokohnya gue lakonin Ya, kan, saya pengajian bareng, kokohnya semua itu Kedua-dua, kena gue Innova Nah, baru kanya medit itu kamu merasa orang lain itu gak berhak sama sekali Menguasai Innova Anda kayak Anda menguasai Innova Anda jadi jika kamu mau ngelompau, rakan-rakan aku contoh tangguh, kamu mau ngelompau, lelar wajh, judul sopoy, Itu udah fitrah manusia. Fitrah manusia itu kalau punya, itu udah ingin ada orang lain. Menguasai. Menguasai atau setara dengan dia. Uangnya semata aslinya. Mata aslinya itu kena jembatan logika Taufik. Itu mau, Allah, ketika Imam Qurtubi, sejuruhnya kayak ngaji Fakit, ngaji khatam. Waha da'afdullu minfitidawawin finfitidawin Kau yang mengerti logika itu Lalu kamu tiba-tiba mengapa lo berjilir-jilir kitab setiap Terus Allah punya logika Bahwa syarik itu enggak mungkin Terus Allah punya logika Darabalakum ma'chalam min an-fusyum Allah punya contoh apa yang terjadi pada diri Anda apa yang terjadi pada diri Anda itu hal lakum mimma malaka ma'iban hum min syurata 'a fi ma wasaknakum Kamu pernah enggak kebayang punya sesuatu kemudian orang lain merasa setara dengan Anda? Kamu punya inovasi kemudian orang lain merasa setara sama Anda. Banggo Eropa mir sosohan diwi nyimprang datang digogol batu. Enggak tahu sih. Wong wis diuwek era ibu terus mau mikir, tidak ada orang yang ikhlas Ketika barang miliknya itu setara, ya setara orang lain yang cara menguasainya sama, sama atau setara. malakat fihi Kemudian kamu yang punya, kemudian ada orang lain merasa cara milikinya sauyah. Kowe ngene iki lho, kadang setuju. tamu <tihan> <tihan> <tihan> Jadi, kadang gue nggak logika umum, Dia Kalau Pak Tofoan nggak mau terus, lo mau nggak ada dari segi syariat, tapi tetep nggak watak manusia. Watak manusia, wah, uh, dirotin, wong, wong, wong, diwatak. Nah, lalu kalau nanti lo malah gagal, dia nggak serbanya imami, Oh, cuma bukan imami, serba legal. dia nggak terima, ada orang yang merasa setara, dia nggak kalau yeah. misalkan ini si, yang ngomong tentang mukil di sila isya, jadi nabi pidato mau ikut kak sana. Terus buktiknya ini. Bapak, jangan mulai paham. Menteri, kamu kan kaitannya. Herkat dan martabat dan rezeki, kan? Nah, kamu gak akan mengikhlaskan hak <halaunis> kamu demi orang. Itu juga logika profil, terus dari pengeram Leopoldo aku itu pengeram Saya tidak menghilangkan bumi, kemudian ada orang yang kamu anggap setara dengan saya Itu jadi logika ada musyarik Apa logika ada musyarik Bahwa Allah itu tidak mungkin ada yang setara Wong Kamu saja ketika punya sesuatu, tidak akan ikhlas karena ada orang lain yang setara. setara Kok Allah tidak setara? Ini no, mengambil makhluk yang meranggul ya, reputasi langit Bum bumi Cik ngawur ya logikal Maksudnya nah, Allah harus bergantung Halakum imam malekat Halakum insurokar Kamu dalam hal-hal yang kamu punya saja Tidak rela kalau orang lain yang memiliki. Yang setara Yang memiliki dan merasa setara Duh, ya. Jadi kita nanti wajah merdek Itu ya lawan tapi ya nabi Nabi <laughs> yang hey, mau kita bisa ngerti nah. Logika syari itu logika senyulayani fitrosalima, nyulayani fitrosalima. Fitrosalima tak bisa jalan, umat itu kan bisa daerah nongkrong, daerah nongkrong dino. orang juga memungkinkan, nanti ini bot di Jogja. Tetap gak ikhlas, Mas. Maunya ngomong malu ngomong malu-malu karena kebetulan itu barang pas dianggap gak penting. Gak penting jadi Jadwal <laughs> jadi ini ngitung Berapa angka yang gila <laughs> oh. ya, ya, matir kan ngitung itu itu gini gue gue kan Yo, gilem, dia ngalor <laughs> Kira-kira satu-satu-satu-satu-satu Sensitif, itu kan gue lihat Sekih, gue lihat sekih, gue lihat Nah itu Ketika Allah orang orang orang itu Ini itu Fasil Orang harus menjadi tahu Ada Fasil Daina ma'kulil makna fi syirqi Wa ghairi ma'kulil makna fi syirqi Jadi Fasil yang penting itu Kemudian logika syirik itu Ghairi ma'kulil makna itu gak bisa di logikan yang bisa di logika adalah logika tahu bagaimana kamu menyamakan yang tidak menciptakan sama yang menciptakan. itu jenis fase. Lalu, Allah terus memaklumatkan diri, apa Maya, luku, ma amala, yahlu. Moh, sepengiran si kehilangan bumi. Kemudian, tahu-tahu orang -on nongol, sebut setara nongkrong, yahlu, tani, misalnya itu namrud atau makhluk-makhluk yang lain. Cukup dulu, oke, okay, Nah ya, aku ramai lo tuh kuih tuh, nganggur apa-apa, semerti kerang, gue baku, kan? Jadi si duk kan, oh, aneh. Mesti, baru juga, eh, sih kan siun, nganeh kan? Nah mulai, sopuan ais keras nganggep uang si berpikiran sirip itu, korapatnya gue akal, di komen si ngelayak, nah, eh, gitu. Itu loh logika yang dibangun bener-bener gak masuk. Ya udah jalan, kalau ini barang sepilih lho, Kusafi Lajibnya Mansur, terus pinggirin ratu pulpen, tidur, tidur, tidur. Tapi di balet saya, pulpen tolong itu. Itu yang mau-model itu yang mana Karena nggak ada orang yang ingin barang yang dimiliki, ada orang lain yang serata. Itu harusnya, aku nggak ngerti. Karena yang babi ini, pedit itu penting maksudnya. Aku, aku lagi katakwa itu. Aku praktek, sama-sama. Juga, di barat di kok nggak rapuh. Tungguin contoh nih, kok gedang goreng. Coba nih, coba barang Coba nih, coba nih. Coba nih, coba nih. gedang goreng coba nih. Coba nih, coba nih. Coba nih, coba nih. Coba nih, coba goreng Coba nih, coba nih. Coba sakee fasil niku penjelas opo pemisah. pemisah? Apa penjelas? dan pemisah.